Misal budgetnya belum mencukupi ya sabar aja. Jangan paksakan karena untuk perangkat audio yeah. itu eh uh, apa namanya? Echo dengan delay itu berbeda ya Mas ya. Eh uh, echo itu delay tapi ada uh, channel satu dikasih efek apa terus dikasih enggak memungkinkan berarti ya. Caranya gampang kita tinggal cut low-nya sama high hmm. kemudian naikin ini. Ya ini kayak radio ya, ya, haha, ya, Radio ya, lawas. kita udah just efeknya ya oke di angka tiga aux kemudian di sini federnya 10 aja tipis saja efeknya kita cek pertama ini minus 10 ya tepatnya ya? Uh -uh, minus 10 Karena uh, 10 plus ada di paling atas ini, ini yang reverb hall jadi suara reverb hall itu seperti ini suaraku jadi seperti penyanyi aja uh -uh. mirip-mirip penyanyi dangdut. Uh -uh, kemudian kita cek yang nomor dua Cek testing, nah Check. ini reverb ball 2, cuman jaraknya lebih dekat ya. Yeah. Kemudian kita lanjut ke tiga room. Cek testing yeah. nah, ini reverb room, dead room ya, jadi di ruangan tanpa peredam kayak suara ruangan seperti ini, tanpa peredam, suaranya seperti ini. Kemudian kita room yang kedua, cek. Testing. Nah, kayak di kamar mandi. Ya, jadi kalau teman-teman mau rekaman suaranya kayak kamar mandi, nggak perlu ke kamar mandi, tinggal pakai efek ini aja. <laughs> Sudah disediakan uh -uh. oleh Yamaha Esa. Ya. Kemudian kita cek ke stage ya, reverb stage 1 cek testing satu. Nah, ini stage yang satu, kemudian stage yang 2 cek. Testing satu dua tiga cek ini kemudian kita lanjut ke River Plate. Plate itu apa, apa Plate itu... eh... Uh, plat itu loh, hmm. plat gitu. Orang zaman dulu kan bikin River Plate kan pakai papan ya, yeah. terus kasih... eh... Uh, pick up terus, jadi suaranya di kasih ikan papan kemudian direkam lagi ke mikrofon kayak gitu oh dipantulkan gitu nah, ya? itu sebelum ada efek digital ya jadi efek manual tuh kemudian uh, ini drum drum amp check testing early ref check testing jack satu dua tiga nah kita kayak ngomong di apa ya di depan tembok atau apa hmm. gitu. Terus apa ini? Itu gate gate, gate reverb top. check testing. 1 2 3 check testing. Oke. Okay. Jadi reverb ke gate ya. Oke. Okay. Uh -uh. Terus single single delay. Single delay. Check testing. Testing check tes ini anak juga jadi single delay sore tempe, mas oh cek cek testing testing kayak nggak nggak anu ya kayak kedobel suaranya iya yeah. kayak kedobel kemudian delay delay cek testing delay. testing satu satu satu satu satu cek satu, satu, satu, satu, satu. Satu, satu. cek cek cek ya delay Kemudian vokal, vokal eho Jack Karaoke berikutnya Testing Satu Dua tiga Jack Eho dengan delay itu berbeda ya mas ya? Eho itu delay tapi ada feedbacknya Oke oh, okay. Gitu Kalau delay kan cuman kayak repeat Iya yeah. Nah kemudian kita lanjut ke karaoke Jack Testing Satu Ini juga kayak delay juga preset karaoke ya. Ini preset-nya. Ya, ya. Kemudian kita ya, ya. ke passer. Eh, ke passer. Kebalik, moturnya kebalik tadi. Eh. Check testing satu dua tiga cek. Eh. Uh... Passer itu untuk passer itu kayak modulasi. Oh. Modulasi. Efek modul modulasi juga. Terus kemudian kita cek ke 16. flanger, sec, testing satu dua tiga, cek, testing satu, satu cek, testing, testing satu dua tiga cek, nah ini juga efek modulasi. kemudian ke chorus, cek, testing satu dua tiga cek, testing cek, nah. Koros ini juga masuk modulasi pitch modulation ya. chorus oh. ini. Ini koros kedua. Check testing, check testing. Nah biasanya buat gitar sweetener ya, biar makin sweet. Jadi masing-masing efek pun juga ada beberapa fungsi ya. Memang, maksudnya nggak semua efek. Nggak semua. Ada efek. yang untuk instrumen, ada yang untuk vokal. Ya. Nggak semua efek untuk uh, untuk vokal ya. Check. Testing. Nah ini untuk simpon. Itu tapi berarti nggak memungkinkan untuk aneh mas ya? Satu, misalkan katakan dalam satu apa namanya acara atau misalkan uh, channel satu dikasih efek apa, channel dua dikasih nggak memungkinkan berarti ya? Untuk External mixer apa? ini memungkinkan, makanya oh. ada aux satu, dua, tiga, empat gitu. Mm -hmm. Nah misal kita mau kasih efek berbeda tiap channel ya, mm -hmm. berarti kita sediakan efek misalkan uh, delay untuk gitar. Mm -hmm. Kita mau pakai efek eksternal atau efek internal dari mixer Mixer ini mm -hmm. menyediakan efek internal ini mm -hmm. di aux nomor 4 mm -hmm. Nah kita tinggal nyalakan aja Di aux nomor 4 ini mungkin di channel 1 untuk gitar kita nyalakan mm -hmm. Terus kemudian channel 2 untuk vokal Kita katakanlah pakai uh, efek kayak alesis mikroverb mm -hmm. misalnya Nah kita tinggal send ke aux 1 Aux 1 masuk ke alesis Dari Baik alesis gitu ya. return ke sini okay. Nah semacam itu jadi ini bisa sampai empat, uh, Misah empat efek yang tiga eksternal hmm. yang satu internal dari sini, hmm, okay, okay. gitu. Terus kita cek efek lagi, cek testing ke okay. kita lanjut ke tremolo, tremolo cek testing satu, satu dua tiga cek testing, eh uh, kayak fibra gitu tremolo, oh, okay, uh. okay. Kemudian, auto wah, test tes, cek testing satu cek testing. Nah, ini untuk gitar oh. juga cocok ini, tuh. Oh. Nah. Kalau masih tahu pedal efek gitar wah itu wah-wah tuh Oh iya iya, iya. Nah, itu kan manual tuh pakai gitar tuh. Nah Aku kalau itu ada gitaris yang pakai itu sama yang ditiup kayak ada selang itu apa Mas? Itu, oh, itu kalau yang pakai selang itu eh, apa namanya? Itu namanya kalau enggak salah itu top box. Oh. Talk box itu itu Ya untuk nyanyi, cuman dia masuk ke apa namanya? eh semacam kayak pick up atau mikro pun kemudian dikirim ke ampli atau apa Oh efek juga, ya? efek juga kasih hmm. efek juga Oke okay, okay. lanjut-lanjut kayak biasanya kok musik-musik pang tuh pakai itu model-model hmm. kayak pang. jadi pernah lihat satu konser di sekitaran Solo sih dulu kekasih di Unsa? Be. itu ada hmm. yang pakai itu itu pas zaman boomingnya jamrut nih hmm. mana hmm. saya yang ada yang pakai itu tuh Wah, tapi ini apa ya enggak tahu masih mengerti barang itu Gitu ya, mirip-mirip kayak uh, apa namanya, auto wah ini. Oh, oke, Ke kan, around the world, around the world, kayak gitu oh, kan? Oke, oke. Nah, itu kemudian kita cek efek radio voice, oh, cek okay. testing satu dua tiga. Ini radio. Uh, uh, kayak radio. Cek testing, sebenarnya ini juga bisa di efeknya. Ini enggak pakai efek ini, kita cukup pakai EQ juga bisa. Oh, Oke, okay. misal seperti ini, uh, kita pakai EQ aja. Caranya gampang, kita tinggal cut low sama high-nya, hmm. kemudian naikin ini. Ya, ini kayak ragu, ha -ha. Ya, ragu ragu lawas Testing, nih. kemudian kita cari frekuensi sekitar mungkin 1000 atau dua ribuan. Biasanya saya pakai di frekuensi 1000 Oh. 1000-1500 jadi suaranya seperti ini okay, okay, cek okay. testing kemudian kita kompres maksimal terus G nya dimaksimalin nah seperti ini ada oh, no noise keresek-keresek uh, uh, <laughs> dengan suara radio seperti oh, itu iya, iya. kurang lebih seperti itu ya nah kita kembalikan ke settingan sebelumnya radio tempo dulu ya. uh, uh, betul sekali nah. oke okay, kita lanjut efeknya udah habis belum ini masih, oh, masih lagi? ada distortion ya distortion ini distorsi. Cek tes satu dua tiga cek testing satu dua tiga. Ini distorsi. Ini untuk instrumen juga ini, misalnya, ya. Uh, buat instrumen juga bisa, buat vokal juga bisa. Kalau mau vokalnya apa namanya des uh, uh, uwa, uwa, uwa, agak ya? sing pie, oh, Oke, okay, okay. Kayak kemarin kan saya ngover Lagu yang untuk yang giveaway itu kan uh, ada di awal tuh kan ada kayak distorsinya dikit. Hmm. Itu, itu okay, okay. kemudian pitch change. Jadi mengubah pitch atau nada dari vokal. Check testing 123 2 3. belum tak naikin lagi. Nah ini biasanya suaranya jadi makin uh, kecil atau makin berat. Oke. Okay. Check testing. Nah, nah seperti, seperti itu. itu serem ya uh, so, kayak okay. di apa namanya acara-acara uh, TV ya, yang ya. mengungkapkan fakta itu ya uh, terus sekali <laughs> kayak gitu atau dinaikin jadi sip mang? ya seperti itu oke okay. oke okay. nah dan efeknya ada berapa ini udah habis habis, nah, 24. Udah habis 24 digital effect processor Iya so, betul SP, sekali apa? digital sound processing uh, DSP? Uh, digital multi effect processor okay dari SPX